sallatu wassalamu ala al-mabth thahmata lil alamin muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila amma ba'd baik pada riwayat yang ke-17 di halaman 42 dari buku panduan berkata al-imam abubakr abdullah bin muhammad bin ubaid Ibn Abi al-Dunya rahimahullah ta'ala Haddathana Abu Nasrin al-Tammar Namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Kushyiri Qala haddathana al-Qasim bin Fadl al-Huddani Bila ini ya? Sebagaimana sebelumnya ada siqah Al-Nadr ya'ni Ibn al Ini yang ada kelemahan pada riwayatnya Qala kultul ya'bi Salamah ya'ni Ibn Abdurrahman Ibn Abdurrahman Hadith Nibi Shai'in Semi'tahu min Abika Yuhadithuhu An Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Baik Ini ada ya Dalam riwayatnya Dari sudut sanatnya Tapi dari sudut maknanya hadits ini Mananya sahih sebagaimana yang telah lalu dikatakan. "Qala inna allaha faradalai alaikum siyam ashharu Ramadhan". Sungguhnya Allah mewajibkan atas kalian puasa bulan Ramadhan, wasanilakum kiyamah dan menyenahkan untuk kalian melakukan solat di malam Ramadhan. "Paman sa'mahu wa qamahu imanan wa hibisaban kharaj min al dunubi". Kayawmi waladat hu'umbo. Barang siapa yang puasa Ramadan dan melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya di hari dia dilahirkan oleh ibunya, dia tidak menyandang dosa apapun. -apa. Ya, kalau dia puasa dan sholat malam karena keimanan dan ikhtisab, dia akan bersih dari dosa-dosa. Ini kata Ibnu Khuzaimah, rahimahullah, iya. Dari sudut sanat, ini beliau khawatir ada kekeliruan dalam sanatnya, tapi kata beliau, bahadihi lafbatu ma'naha ma sahihun min kitabillahi wa sunnati nabiyihi. Salallahu alaihi tapi ini lafaz sahih di dalam kitab Allah dan di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya tentang kewajiban puasa Ramadan dari sudut mana itu sahih adapun hadith-hadith seperti dia dilahirkan sebagaimana dilahirkan dia bersih dari dosa sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya ini riwayat-riwayatnya ada kelemahan ya dan kita sudah singgung bahwa di bulan Ramadan itu banyak sebab pengampunan dosa. Namun dosa-dosa yang diampuni itu terkait dengan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu perlu tobat khusus dari dosa besar yang dia lakukan. Tapi kalau seorang hamba dia masuk di bulan Ramadan dan dia bertobat dari segala dosa yang pernah dia lakukan besar maupun kecil maka insya Allah Ta itu adalah sebuah kebaikan dan paling baiknya lagi kalau dia lakukan hal itu di bulan Ramadan kemudian hadits berikutnya ini semana menggabungkan riwayat-riwayat yang telah lalu kata beliau hadithana Husaini bin Hasan, kalau qala tanah Yazid bin Harun lima ruf ya semuanya rauh siqah qala Hisham bin Abi Hisham Nah, ini ada yang kelemahan ya, Hisham bin Ziyad bin Abi Yazid atau dikenal dengan Hisham ibn Abi Hisham. Ini matrukul hadit, sangat doif. Dan Muhammad bin Muhammad ibn Aswat, ya, ini majhul atau mastur. An Nabi Salamah dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Karera radhiyallahu ta anhu. Tapi riwayat-riwayat yang disebutkan di sini soal yang disebut dalam hadit itu maknanya ada di dalam riwayat lain. kita perhatikannya. katakan di sini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puatiat ummat di di bulan Ramadhan umatku diberi lima perkara. lalu untuk tahajud ummatun kablah, yang diberikan kepada seorang umat pun atau sebuah umat pun sebelum umat Islam. Yang pertama khulufu fiṣ-ṣāyim aṭyabu 'inda misk. Yang pertama bau pengaruh puasa, bau yang keluar karena pengaruh puasa. Itu biasanya bau mulut atau hal yang keluar dari dari pencernaan ke mulutnya. bau nafasnya, itu disebut khuluf. Sebut khuluf. Itu dibacaan mayoritas para ulama yang baca hadith di domahanya khaknya. Ya, khuluf. Khuluf, bau muluk yang keluar dari orang yang berpuasa, itu lebih harum di sisi Allah dari bau wangi kasturi. Dan di sini lebih harum di sisi Allah Apakah itu di dunia atau di akhirat? Bahir dari hadith, mencakup dua-duanya, di dunia dan di akhirat. Jadi mungkin kalau di tengah manusia, orang mungkin mencium kurang enak, tapi bagi Allah, di sisi Allah, subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada apa? Kasturi. Dia ya. itu terdapat adab ya, etika dan adab. Jadi kalau ketemu dengan orang puasa walaupun agak bau misalnya mulutnya, kita jangan membicarakannya. Karena bukan dari adab, bau yang dianggap lebih harum di sisi Allah dari kasturi, kemudian kita mengomentarinya bahwa itu tidak enak. Misalnya, itu kan bukan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dilihat pada orang yang berpuasanya. Tapi lihatlah bagaimana hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang Hatta yang yang kedua yang malaikat memohonkan ampun yang orang yang dia sampai dia, berbuka. Ya. Sampai dia berbuka. yang ketiga, yang yang ketiga, yang ketiga, yang Kemudian para durjana dari syaitan dibelenggu, sehingga mereka tidak bisa lepas untuk mengganggu apa yang biasanya mereka bebas di selain Ramadan. Ini juga sudah kita terangkan. Yang keempat, وَيَزَيِّنُ اللَّهُ قُلَّ يَوْمِنْ جَنَّةَهُ وَيَكُولُ يُوْشَكُوا بِبَادِ سَاِمُونَ أَيَّلْ Wal ada, qaw, wal ada ilaik. dan Allah hiasi surganya setiap hari kemudian Allah berfirman itu mereka hamba-hambaku yang berpuasa sebentar lagi akan dihilangkan dari mereka kesusahan dan gangguan dan hamba-hambaku yang berpuasa ini sebentar lagi akan masuk kepada engkau hei sorga dan yang wa yaghfir rasulullah qadar qada amalahu dan diampuni untuk mereka di hari terakhir di bulan ramadan ada yang berkata ya rasulullah itu malam lailatul qadar kata beliau bukan tetapi orang yang beramal akan disempurnakan pahalanya ketika dia selesaikan amalannya Ya kalau seorang beramal Ramadan, begitu dia sempurna, diberi balasan sempurna. Dan memang banyak dari ulama ahli tafsir, ketika menafsirkan ayat, innamayu waktas ajarahum hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu, akan digenapkan balasan untuk mereka secara sempurna, tanpa ada batasan. Banyak dari ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud adalah, orang-orang yang berpuasa orang-orang yang berpuasa baik ini riwayat yang ke-19 kita lewati ya karena dia dari hadith yang sangat lemah riwayatnya ada hal-hal yang kadang apa namanya uh, tidak syah di riwayat yang lain riwayat yang ke-20 kata beliau hadah Abdurrahman ibnu Waqid Kala hadithana Zabr ibn Rabi'a, kala hadithana bin Ishak. tertulis begitu ya Bishr bin Ishak. riwayat berikutnya akan tertulis Nasr bin Ishaq. Dan kayaknya itu lebih dekat karena dengan urutan sanat Rabi'a ah, Nasr bin Ishak itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, Al-Ukaili dalam Al-Du'afa, Ibnu Sa'ikir dalam tarifnya dengan nama Nasr ibnu Ishaq. Nah itu tidak diketemukan biografinya, jadi dia kayak majuhul. Anjabir bin Yazid, dari Jabir bin Yazid, An Nabi Ja'far, dari Abu Ja'far. Iya, Abu Ja'far juga ini, ini terkait dengan apa namanya ruet, nah dikenal di sini Abu Ja'far siapa ya yang dimaksud? Kala karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hilalu. Syahrir Ramadan, Akbaran Nasib Dari sudut riwayat hadith ini ada kelemahan ya? Mursal juga? ya. Tapi dari sudut mana yang dilihat di sini? Sudut mana? Pertama terkait dengan masalah doa yang dibaca ketika telah masuk Ramadan. Terlihat hilal Ramadan. Jadi adalah Nabi SAW kalau sudah kelihatan hilal bulan Ramadan. Apa itu hilal? Hah? Hilal itu bulan yang kelihatan, bulan sabit kecil yang kelihatan di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Itu semuanya hilal. Tanggal 4 seterusnya itu disebut bulan, komar, kalau bahasa Arab ya. Jadi hilal itu bulan sabit kecil yang muncul di awal, awal bulan. Itu bahasa mayoritas pakar bahasa. Dia bahasakan seperti itu. Pakar bahasa Arab. Ya kalau sudah dilihat hilal, maksudnya sudah terlihat awal bulan. Akbala ala nasi biwajihi. Maka Nabi menghadapkan wajahnya kepada manusia. Thumma kala Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. Wasalamati wal islam. Wal afiyatil mujallala. Warafi'il asqami wal awni ala siyami wassalati wal tilawati al quran. Allahumma salimna li ramadhan wasallimhu lana. Watasallamhu minna hingga ya khuruj ya ramadan wa qad qafart lana wa rahimtana wa afa'tana itu doanya jadi doanya allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman ya allah jadikanlah ini permulaan bulan yang membawa keamanan dan menambah keimanan wasalamati wal islam membawa keselamatan dan mengukuhkan di atas islam mujallalah dengan afiat yang merata untuk semuanya warafil asqam dengannya terangkat segala penyakit ala siami dan menjadi bantuan untuk kami bisa berpuasa salat dan membaca Al-Qur'an ya Allah selamatkanlah kami untuk Ramadan dan serahkanlah Ramadan untuk kami dan terimalah dari kami sampai Ramadan keluar dalam keadaan kami sudah diampuni oleh engkau, dirahmati, dan dimaafkan. Ini doa bagus ya, dari sudut doa bagus saja dibaca. Ya, tapi dari sudut riwayat, doa dengan lafat ini ada kelemahan. Hanya saja doa itu babnya luas. Karena doa itu orang boleh bermohon apa saja. Bermohon dengan bahasa Indonesia saja bagus ya. Bisa, tidak masalah. Apalagi dengan kalimat-kalimat bagus seperti ini. Nah itu maksudnya dibawakan riwayatin. Walaupun hadithnya lumah, tapi dasarnya berdua itu bagus. Apalagi itu ada sunnah ya. Daya sahih dari riwayat itu adalah riwayat al-Bagawi. Di sahabah. Dengan sanatnya kepada Abdullah bin Hisham. radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ashabu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yata'alamuna hadha'ad du'a, kama yata'alamuna al-Quran, idha da'akhal as Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mempelajari do'a ini, seperti mereka mempelajari Al-Quran. Artinya do'anya dihafal baik-baik. dihafal benaran. Dia pahami do'a itu. Seperti kalau membaca Al-Quran. Apa do'anya? Apa do'anya? Allahumma adekhilhu alayna bil amn wal iman wassalamati wal islam wajiwarin minas waridwan minar rahman ya Allah masukkanlah bulan Ramadan kepada kami dengan keamanan dan keimanan dengan keselamatan dan keislaman serta perlindungan dari syaitan dan rida dari Ar-Rahman. Ridho dari Ar-Rahman. Ini yang syah ya. Dan perhatikan bahasanya. Para sahabat mempelajarinya seperti mempelajari apa? Mempelajari Al-Quran. Jadi ini tersebar di kalangan para sahabat. Sebenarnya dari sudut riwayat Subhanallah. Sampai kepada kita hanya melalui jalur. Al-Bagawidimu jamus sahabat. Tidak ada di ruwet Bukhari dan Muslim dan Kutubus Sita. Iya. Karena itu harus dipahami ya, kadang sebagian orang itu dia nggak mengerti cara-cara pendalilan di kalangan para ulama. Tapi gampang menyalahkan amalan-amalan. Itu tidak benar ya. Oh ini amalan tidak benar. Ini bidah. Tidak ada asal-usulnya. seakan-akan dia sudah hafal semua hadits riwayat Padahal kalau ulama berbicara tidak seperti itu. Seperti ini misalnya, haditsnya lemah. tapi mananya sahih diterima oleh para ulama? Iya. Boleh seorang berdoa dalam masalah. Dan itu dasarnya tadi tentang pembolehan. Dan dua doa yang seperti ini itu bagus ya dalam kehidupan berjalan kita hafal. Ya, sembah hati itu itu harus selalu diasah. Digosok supaya dia mengkilat. Menjadi bersih. Itu memang harus dipoles dengan doa-doa. Dibaca dengan hal-hal yang menambah keislamannya. Keimanannya. Menambah kedekatannya kepada Allah. Sebab seorang kalau sudah dalam kehidupannya dia jauh dari mengingat Allah. Itu pasti hatinya itu akan dibungkus. Dengan sesuatu yang membuatnya gelap. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah maka kami ikutkan padanya syaitan akhirnya syaitan ini selalu menjadi kawannya selalu menjadi kawannya maka kita harus ada bacaan-bacaan wirid-wirid, doa-doa kita baca pada tempatnya pagi dan sore ada doa pagi dan sore, lebih afdal doa pagi dan sore daripada baca Al-Quran di tempat itu. Selepas sholat ada dikir dibaca selepas sholat. Iya, yeah. antara dandang komet itu tempat mustajab doa. Lebih afdal dia berdoa daripada dia baca Al-Quran. Tapi berdoa tidak mesti diangkat tangan ya. Berdoa tidak mesti dia panjatkan. Boleh dia berbaca istighfar, itu juga doa. Seperti sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, ini khususnya di waktu sahur, banyak yang lalai di waktu sahur. Waktu sahur itu, selain daripada sholat malam, witir, yang paling pokok di waktu sahur adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. ashari, كُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Dan di waktu sahur, cirinya penduduk sorga itu, ketika mereka di dunia di waktu sahur, mereka selalu beristighfar. Selalu beristighfar. Jadi dari keutamaan puasa ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan karena dia selalu bangun makan sahur, selalu beristighfar, keutamaan itu menjadi banyak sekali. Makanya hidupnya menjadi berberkas sekali di bulan Ramadan, seorang muslim dan muslimah itu. Karena banyaknya pintu-pintu ketaatan dan ibadah. Nah, ini diantara doa ya, bagus sekali untuk diperhatikan. Tun Mayuk Biru Alan Nas diwajahi, kemudian Nabi lagi, Nabi menghadap lagi ke manusia dengan wajahnya. Baik puluh ayu Han Nas inahada Ramadan. Gullek tihis syayatin, gullek kothihi abu-abu jahendam, putih kethihi jinan. Wais kalian manusia ini bulan Ramadan. Telah dibelenggu para syeton di dalamnya, ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu surga. Wana damu nadin kulleleila. Dan setiap malam ada yang bil halmi sa'ilin pakai apa halmi mustaghfirin pakaghfirallah setiap malam dipanggil apa Allahumma atikul laumfikan halafan wajilikul talafan ya Allah berilah setiap orang yang berinfak ganti dari infaknya dan segerakanlah untuk setiap orang yang menahan maksudnya dia tidak mau berimpak tidak mau mengeluarkan apapun dari harta segerakan untuknya kerugian. hatta sehingga pada malam lailatul Fitr ada yang berteriak dari langit hari ini adalah hari pemberian hadiah segeralah dan ambil hadiah-hadiah kalian Kata Bu Jaafar, hadiahnya di sini tidak sama dengan hadiah-hadiah para raja atau para gubernur. Baik, pada sebagiannya ada, pada asal hadithnya ada kelemahan ya, tapi sebagian mana telah kita terangkan, itu dari mana yang kuat. Kemudian kata beliau, taala ini juga sama dengan riwayat berikutnya eh, sebelumnya, ada kelemahan dalam riwayatnya, Dikatakan di sini Qala hadatsa Abi Rahman bi Muwaqid qala hadatsana Bamrata ibn Rabi'ata an Nasr ibn Ishaq an Jabir an Abi Ja'farin annahu qala qala Rasulullah sallallahu Sallam Man man alihi syahrur Ramadhan sahihan musliman sama naharuhu wa sallawir dan malailihi wa ghadhbasarahu wa hafiz farjahu wa lisanihi wa yadihi wa salatihi majmuhatan wa bakkara ila jum'i jum'ihi Ya. Ini juga mursal, katanya Rasulullah SAW bersabda siapa yang datang ke balanya bulan Ramadan dalam keadaan dia sehat, dia seorang Muslim, lalu dia puasa di siang hari, diambil wiridnya dari malam hari. Apa artinya ngambil wirid dari malam hari? Wirid itu kalau kita ya biasanya wirid dikir dikir itu ya sebenarnya wirid kalau bahasa Arab itu rutinitas apa yang kita rutinkan ya kalau kita ada doa yang kita rutin membacanya itu disebut wirid ada dikir yang kita rutin membacanya itu disebut wirid kalau kita biasa sholat malam tiga rakaat empat rakaat dua belas sebelas rakaat itu disebut wirid juga disebut wirid <tuh> Dan dia menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, lisannya, tangannya. Dia jaga sholatnya secara berjamaah. Dia berpagi-pagi ke hari Jumat. Di Ramadan, hari Jumat itu dia pelihara. Bagaimana di waktu, biasanya kalau Jumat biasa dia datang agak telat misalnya. Ini di pagi-pagi dia sudah datang di masjid untuk hari Jumat. Ya sebab banyak keutamaan dia hidupkan. Maka dia ini telah dianggap sudah puasa bulan dengan benar dan sempurna pahalanya. Ya, kalau dia dapati malam Lailatul Qadar dan dia beruntung dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian riwayat berikutnya kita langkai riwayat 22, riwayat ke-23. Kata beliau hadatsa Ali bin Ja'far Al-Ahmar, qala hadatsana Ishaq bin Mansur, qala hadatsana Al-Hasan Nabi bin Salih, bin Mansur as-saluri, Hasan bin Salih ini ahli ibadah ya. Ada bibi syir, Abdullah bin Bishr, Ya, Ani Zuhri, dari Az-Zuhri ini ucapan Az-Zuhri. Ya, Dan Abdullah bin Bishr ini dari Az-Zuhri dipermasalahkan ya masalah, dia mendengar atau tidak. Tapi dia dipergampang karena di sini memuat pandangan para as tentang Romawan. Kata Zuhri tasbihatun fi Romawan afdalu min alfi tasbihatin figairi satu tasbih dia baca subhanallah satu di bulan ramadhan itu lebih afdal daripada seribu tasbih di tempat lain ya baik itu keadaan datang dari sebagian naima eh. kalau dari riwayat marfu tidak ada hadits yang tegas ya marfu di dalam hal tersebut sepanjang yang kita ketahui hanya saja memang di bulan Ramadan itu bulan keutamaan. Bulan keutamaan. Dia berbuat ibadah, ketahatan. Karena dia dalam bulan mubarak. Ya, mungkin dilipat gandakan dari pahala dan ketahatan di dalamnya. Termasuk dikir-dikir yang dia baca. Termasuk dikir-dikir yang dia baca. Sama dengan riwayat berikutnya. Kata beliau haddathana ibu ja'farinil adami. Wala Abu buliaman namanya al-hakam bin Nafi An nabi Bakar bin Nabi Maryam, namanya Abu Bakar bin Abdullah bin Nabi Maryam asyami Ya, ini baif ya. An-Namra ibnu Habib, uh, warashi, Warashid bin Saad. Anda Nabi asalamualaikum. Al Karena ini dua tabi'in merujukkan dari Nabi. Berarti ini hadith mursal, Hadith mursal dan ada kelumahan pada sanatnya. Bahwa Nabi bersabda: "Imbas satu fi nafqa fi syahri Ramadhan. Fa inna tapihi kal nafqa fi Kata beliau berlapang-lapan lah dalam berinfak di bulan Ramadan. membelanjakan harta dalam kebaikan. Berlapang. Karena berinfak di bulan Ramadan itu seperti berinfak visabilillah. Jadi ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Maksudnya jangan dilihat pada sudut keutamaan. Ini seperti seribu kali. Ini seperti visa Ya, Ini riwayat ada kelemahan. Tapi maksudnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu lebih baik daripada selainnya daripada ibadah-ibadah selain -ibadah di bulan Ramadan. Dari jenis ibadah yang sama. Jadi berihsam di luar Ramadan, di dalam Ramadan itu lebih utama. Bertasbih di luar Ramadan itu bagus, tapi di bulan Ramadan itu lebih baik lagi. itu mana yang diinginkan? Pian. Ya. Mana yang kita petik dari riwayat-riwayat ini? Baik. Riwayat berikutnya dikatakan hadatsani Al Hasan bin sabbah kalau haddatsana Uh, ishaq binu hakim anabdillahimu mubarak anabi Bakar bin Maryam ya ishaq binu hakim majuhul ya dan al-hasan bin sabbah ini dikatakan sodokun yahim ya biasanya riwayatnya lebih condong kepada riwayat yang lemah tapi ini hikayat dari abu Bakar bin Maryam kala sami itu masyik kami dengar dari para guru kami kuluna idha habar syahra Ramadan Kadahabah ramadhan, kalau telah datang bulan ramadhan, telah datang hal yang mensucikan. Wajibuluna imbas itu bin nafqa tifi, fa inna tuzaafkan nafqa tifi sabillillahi al zaujan. Wajibuluna tashbihat tifi, afbul min al tashbihatin pigiri. Dan mereka katakan berlapang-lapanglah kalian dalam membelanjakan, menafkahkan, karena nafkah di situ dilipat gandakan seperti nafkah di jalan Allah al zaujan dan tasbih di bulan Ramadhan, dan para guru kami juga berkata, tasbih di bulan Ramadhan, itu lebih baik daripada seribu tasbih di tempat lainnya. Iya. Baik, ini bukan hadith marfu dari Nabi ya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan mana yang kita petik di sini, maksudnya bahwa, beramal dengan amalan salih di bulan Ramadhan, itu lebih afdal dari jenis amalan yang sama, di selain bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan. Baik. Kemudian setelah itu di riwayat yang ke-27, yang ke-26 kita lewati haditnya juga uh, ada kelemahan dari sudut mana ma juga ada hal-hal yang kadang uh, apa namanya perlu diuraikan lebih lebih dalam. Kata beliau hadathan al Hasan bin Salih, al Hasan bin sabbah, al hadathan Shahdan, Ya. Shadan uh, ini maksudnya al Aswad bin Amir al-Shami, lakuhnya itu Shadan. Dia siapa? an bin Salama. Kalakana kana bin Al-Bunani. Thabit bin Aslam al-Bunani. Ahmad bin Salama Imam. Thabit bin Aslam al-Bunani juga Imam. Wahumait at-Tawil. Ini Humeid bin Nabi Humeid at-Tawil. Ini juga Imam semuanya. Kata beliau ini hikayat dari dua orang dari para asalaf. Thabit al-Bunani dan Humeid at-Tawil. Ini dua orang ulama tabi'in. berguru kepada ulama sahabat yang tinggal di Basrah dan di sekitarnya. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdua ini, Yatatayyabuna wa yaktasiluna wa yaktayabani wa yaktasilani liarbain wa ishrina wa thalatin wa ishrina misyari ramadhan. Mereka memakai wangi-wangian dan mandi untuk malam yang kedua puluh empat dan malam yang ke-23 dari bulan Ramadhan wa yihibbani ayyutayyab al-masyidu binaduh dan mereka suka mereka menganggap hal yang bagus apabila uh, di bulan Ramadhan apabila masjid itu diharumi dibuat harum diberi wangi wangian dengan naduh ya. jadi sini, terkait dengan memakai wangi-wangian. memakai wangi-wangian. Pada saat mencari malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan keutamaan, makanya sebagian asalaf as itu ketika sudah memasuk malamnya, mereka mandi dulu, pakai wangi-wangian. Kayak mau menyambut tamu besar begitu. Ya ini bentuk dari pengagungan ya. Dan juga menunjukkan semangatnya menunjukkan semangat mereka, Dan itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Iya, jadi asal mereka melakukannya sumber syariatnya itu kembali kepada mana pengagungan malam itu, Dan itu sah di dalam syariat kita. Dan mana pengagungannya dengan pakai wangi-wangian, mandi untuk menyambutnya, itu adalah hal yang bagus, tidak ada masalah. Demikian pula masjid, masjid itu secara umum etikanya. Ya, diberi dari wangi-wangian selalu bagus sehingga orang itu senang datang ke masjid. Kalau dia berada di masjid, merasa tenang, merasa sejuk di masjid. Ya, sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan hatinya terkait dengan masjid. Ya, nah itu dibantu dengan cara apa? Dengan cara seorang memperbagus, ya, dari kondisi masjid itu. Kemudian kata beliau di riwayat yang ke-28 hadasan bin Salih Muhammad bin al Ini yani asarnya atar ya, ada pembahasan dan dikatakan dikatakan bahwa siapa yang puasa Ramadan kemudian mati di tahun itu maka dia akan masuk surga dan ini sudah berlalu ya, bahwa Ramadan itu banyak tempat di dalamnya menjadi lahan, seorang itu bisa masuk ke dalam surga, memasukkannya ke dalam surga. Iya, Makanya kalau dia dapat bulan Ramadan, dia lalui dengan memaksimalkan, dia masuk di bulan Ramadan dalam keadaan yang paling baiknya, maka diharapkan kalau diterima dari amalannya, dia dimasukkan ke dalam surga. Lihat, ya. Karena itu sejumlah dari ulama, rahimahumullah, mereka itu begitu masuk bulan Ramadan, bersungguh-sungguh menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Begitu Ramadan selesai, mereka bersungguh-sungguh agar supaya amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Dengan dia puasa di bulan Syawal, dengan dia berdoa kepada Allah supaya amalannya diterima. Ya, Berlalu enam bulan, setelah itu bermohon lagi kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya dia disambung lagi ke bulan Ramadan. Itu kehidupan mewarnai hati seorang mukmin. Ya. Itu kondisi yang paling baiknya. Kondisi yang paling baiknya. Kemudian dikatakan di sini. Ali bin Nuhus rahimahullah. Hafthani Abi rahimahullah. Kala haba kala Ali bin Shakkik Anil Husain bin Wakid Anmarwan al muqaffa Ya ini sanatnya semuanya bagus ya kecuali Marwan al muqaffa ini dia majhul ya dan riwayatnya di sini mursal. Kala kana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam aftar adalah Rasulullah s.a.w. kalau beliau berbuka beliau membaca doa dahabat doma'u wabatallatil uruku wathabat al-ajru insyaallah telah pergi dahaga itu telah basah, apa namanya urat-urat uh, ya maksudnya telah dipenuhi dengan kepuasan makan dan minum wathabat al-ajr dan telah syah telah tetap pahala Insya'allahu Taala. Ini kan doa buka puasa, doa buka puasa. Dan ini doa silam pendapat di tengah para ulama. Apakah dia puat riwayatnya atau tidak? Sebagian ulama kita ada yang menghasankan haditsnya, mengatakannya haditsnya hasan. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan haditsnya lemah. Saya sendiri saya lebih condong kepada riwayat ulama yang melemahkan hadits. Tapi dari sudut doa tidak ada masalah seorang berdoa. Apalagi pada saat berbuka karena telah Syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai jalur riwayat bahwa pada saat berbuka itu itu ada waktu atau mendekati berbuka ada waktu di situ Allah memilih hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka dibebaskan dari api neraka ya. dan dari amalan orang yang berpuasa dia berdoa karena seluruh waktu puasanya di siang dan di malam hari itu cocok berdoa, bisa berdoa. Tetapi ada waktu berdoa lebih bagus. Yang pertama ketika mendekati buka puasa, menjelang buka puasa. Jadi mesti pada saat berbukanya dia berdoa. Boleh dia berdoa sebelumnya. Iya. Ini juga yang menjadi masalah ya kita kena sudah mau berbuka. dia ya biasanya sibuk ngurus Pak buka yang dipikir ini sudah lengkap, bukannya puasanya musuhnya sudah lengkap atau tidak. Ya, lupa doanya. Lupa doanya. Jelas ya? Ada juga yang berdoa, tapi doanya menghadap kemakanan. Doanya menghadap kemakanan. Ya. Itu enggak ada masalah sebenarnya, kalau dia tetap khusyuk ya, tetap menghadirkan. Ya. Tapi seorang itu dia ingat bahwa menjelang buka puasa itu bagus berdoa. Pada saat berbuka ini doa-doa bisa dibaca. Pada saat berbuka. Setelah berbuka juga kalau dia ingin berdoa setelahnya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Saya baca beberapa riwayat ya. Kalau ada pertanyaan saya baca pertanyaan 10 menit. Setelah itu kita istirahat ya sampai asar. Dan asar kita lanjutkan lagi insya Allah. Nah. Ditulis aja kalau ada pertanyaan supaya saya bisa baca. Baik, kemudian di riwayat yang ke-30, dikatakan di sini oleh penulis Haddathani Muhammad ibn al-Harith al-Kharaz Wala Haddathana Sinan ibn al-Hatim yeah. uh, Yang benarnya Sayyar bin hatim Wala Haddathana Ja'far bin Sulaiman Ja'far bin Sulaiman ini al-Dubai ya yeah. al-Hadith, cuma beliau orang yang sangat zuhud Tapi beliau ini ada pemikiran syiah, ada pemikiran syiahnya dan dari pelajaran yang ajaib yang handel, kita ambil pelajaran dari ya Imam Abdurrazzak bin Hammam As-Sanani Imam besar dari negeri Yaman ulama yang paling banyak dikunjungi oleh ahli hadis sepanjang sejarah sepanjang sejarah para rawi tapi bersamaan dengan itu beliau dimasuki sebagian pemikiran Syiah dari mana masuknya? Dari gurunya ini, Jabar bin Sulaiman Abdulai. ya Padahal dia dari sudut hafalan, sudut kedudukan riwayat, itu dibawa Abdul Razak jauh sekali. Tapi kenapa dia terpengaruh dengan gurunya? Karena penampilan dan akhlak gurunya ini. Dia sangat zuhud, sangat wibawa. Akhirnya karena penampilan gurunya dimasukkan sebagian racunnya. Terkait dengan pemikiran syiah. Iya, jadi ini orang solih saja kayak begini ya modelnya mudah bergaul dengan orang yang kadang ada masalah, apalagi kalau orang yang memang tidak memperhatikan pergaulannya. Dan di masa sekarang ini musibah besar ya karena pergaulannya itu lebih bebas lagi. Kalau dulu orang bergaul itu kan dia ketemu sipulan dengan sipulan wajah dengan wajah ya ketemu, langsung dia berkumpul dengan orangnya. Sekarang tidak bertemunya itu melihatnya berteman itu melalui Layar-layar HP yang berada di tangannya, dia berteman kemana-mana sampai ke ujung dunia. Iya, akhirnya kadang memberi pengaruh pada akhlaknya. Ibu-ibu di rumah, ya, menjadi banyak yang tidak senang kepada suaminya, banyak ngomel karena terlalu banyak nonton sinetron. Terlalu banyak nonton sinetron. Ya, bapak-bapak juga seperti itu. Dia lihat istrinya ini jelek sekali. Karena terlalu banyak nonton film Korea, ya. Nah, itu kan musibah yang banyak ditanyakan di masa sekarang, ya kan? Asalnya itu semuanya dari hal-hal yang berjalan. Banyak seorang itu kalau dia bisa lepas dari musuh-musuh ini, ya, sebenarnya menyarankan dia di rumah ya, apa pemirai di tangan kita ini harusnya kita tidak menggunakannya. Kalau bisa tidak dia gunakan tapi kalau dia mesti menggunakan karena musyawwan untuk dia gunakan, dia gunakan pada hal yang baik, pada hal yang bermanfaat, pada hal yang bermanfaat. Baik. Kata beliau haditsan Abu Al-Qat'i, ana bi Ishaq hamdani namanya Amr bin Abdullah As-Sabi, qala kharaja Aliun, ini mursal ya. Kharaja Aliun Ibnu Abi Tarib alaihi salam, ini ada keterputusan. Ya. رمضان, pada suatu hari Ali bin Abi, pada awal malam suatu Ramadan, Ali bin Abi Thalib keluar. Lalu bola-bola lampu sedang menyala. Al-Qur'an dibaca di masjid-masjid. ya -masjid. Umar Al-Khattab fi qabrik, bil Qur'an. Semoga Allah menerangi kubur kamu wahai Umar ibn khattab Sebagaimana engkau menjadikan masjid ini menjadi terang dengan orang membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab ini sunnahnya yang menghidupkan adalah Umar. Jadi akan datang nanti riwayat ya. ya riwayat berikutnya akan datang nanti sebabnya. Di Ramadan di masa Nabi itu, enggak semua malam dihidupkan. Karena takut khawatir Ramadan akan diwajibkan atas umat Islam. Tapi nah, begitu di masa Umar, Umar menghidupkannya. Dipasanglah dua imam yang mengimami orang, manusia. Akhirnya orang pun berkumpul di masjid, menjadi terang masjid, dibaca. Akhirnya di masa Ali bin Abi Talib, masih terjadi seperti itu. Maka Ali bin Abi Talib doakan Umar bin khattab semoga diberi cahaya di kubur beliau. Sebagaimana beliau menjadikan masjid-masjid ini di malam Ramadan menjadi apa? Bercahaya dengan manusia membaca Al-Qur'an mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai ya dari riwayat ini sudah selesai 30 riwayat. Insyaallah taala pada dasar nanti kita akan sambung lagi. Sekarang saya akan baca pertanyaan-pertanyaan Baik. <tuh> <tuh> ini kebanyakan pertanyaan di luar tema ya Jadi kalau di luar tema biasanya materinya sudah dipahami biasanya. Atau sebaliknya, materinya tidak dipahami makanya tidak ada yang ditanyakan. <laughs> Tapi insya Allah yang pertama itu yang kelihatan ya. <laughs> Ada seorang yang telah balik namun tidak menjalankan kewajiban seperti sholat lima waktu dan berpuasa. Beberapa tahun kemudian, ia mulai menyadari akan kewajibannya sebagai muslim. Yang ingin saya tanyakan, apakah dia wajib mengganti sholat dan puasanya di masa lalu? Ini letak silam pendapat di tengah para ulama. Jadi bedakan dua masalah. Kalau sholat, pendapat yang lebih kuatnya, sholat yang ditinggalkan, secara sengaja dalam kondisi malas-malasan apabila dia bertobat sholatnya tidak bisa diganti lagi karena itu datang dalam sebuah riwayat Nabi saw perintahkan untuk memperbanyak dari sholat sunnah agar menutupi sholat wajibnya yang bolong itu terkait dengan sholat. Adapun puasa puasa itu disifatkan di dalam banyak nas satu bulan penuh kewajiban puasa Ramadan kewajiban puasa Ramadan maka itu kewajiban melekat ya kalau dia sebelumnya dia tidak berpuasa, dia harus hitung berapa banyak puasa yang dia luputkan di masa lalu terus dia ganti puasa itu, dia kodok untuk setiap hari yang dia tinggalkan, dia puasa satu hari kalau dia lupa berapa jumlahnya dia kira-kira. Ya, Kalau dia berkata tidak bisa dikira-kira. Jawabannya tidak ada kata tidak bisa dikira-kira. Semuanya bisa diperkirakan. Ustadz saya tidak puasa bulan lalu. Berapa kamu tidak puasa? Saya lupa. Kira-kira. Saya tidak bisa kira-kira. Tidak -kira. nah, yang tidak bisa dikira-kira. Bulan itu paling banyak satu 30 hari. Kamu puasa 30 hari. Kan begitu? Ustadz saya... Semenjak muda saya nggak puasa. Sudah berapa tahun? Kira-kira. Saya enggak ingat sudah. nggak bisa saya kira-kira. Umur Bapak sekarang berapa? Umurnya 30 tahun. Balik dari usia berapa? Waktu itu usia 15 tahun. Ya sudah 15 tahun. Enggak yang enggak bisa dikira-kira. ya ya nah, itu terkait dengan puasa. Harus untuk dikolok. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ya Allah taala. <tuh> Bagaimana jika seorang perempuan telah selesai masa nifasnya selama 40 hari, kemudian beberapa hari setelah bersih keluar darah selama dua pekan, apakah termasuk darah apakah itu? Apakah wajib mengkodok mengganti puasanya? Kalau masa nifasnya sudah 40 hari, ada darah yang keluar, darah yang keluar ini kalau dia keluar dua pekan seperti itu. Itu disebut darah istihabah. Atau disebut darah rusak. Dan itu tidak ada hukumnya sama sekali. Maksudnya tidak menghalangi dia puasa. Tidak menghalangi dia sholat. Tetap dia sholat, tetap dia puasa. Tidak gugur kewajiban puasanya. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya di halamannya? Ya kalau dia, dia di luar bangunan masjid hukum sholat di masjid itu adalah Syah yang dibahas oleh para ulama itu tentang makruh tidaknya bukan haram tidaknya hanya tentang hukum makruh atau tidak yang benarnya makruh kalau ada masjid lain tapi kalau nggak ada masjid lain dia wajib untuk sholat berjamaah nah boleh dia tinggalkan sholat berjamaah dengan alasan ada kuburan di pekarangan masjid iya <tuh> bolehkah bersedekah karena sebab tertentu contohnya mau lulus jadi pegawai negeri jadi banyak-banyak sedekah kalau niat tersebut cuma mengikuti itu tidak apa-apa tapi harus dia perhatikan niat asalnya niat asalnya bersedekah untuk Allah kalau itu dia sudah hadirkan ikut niat seperti ini itu tidak membahayakan tapi kalau niatnya semuanya bersedekah hanya untuk dapat dunia saya, itu berbahaya untuk dia. Itu bisa masuk ke dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuffi ilaihim amanahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina eh, uh, laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanawtiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki perhiasan dunia dan gemerlapnya, maka kami beri akan kami beri dia apa yang dia minta, dibalas secara sempurna, tidak dikurangi. Jadi kalau dia beramal akhirat untuk dunia, biasanya Allah beri dia sempurna, lengkap. Tapi ingat, Allah terangkan di ayat setelahnya, mereka ini tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Hancur segala amarannya dan batil apa yang dia kerjakan. Ya. Tapi kalau niat asalnya akhirat, dunia mengikut, itu enggak ada masalah. Karena itu sahabat jihad visabilillah. Dapat juga gonima, rampasan perang. Karena gonima ini mengikut saya, asal jihadnya meninggikan kalimat Allah. Maka itu enggak berbahaya. Makanya jangan tertipu ya dengan orang yang manggil sedekah-sedekah. Siapa yang sedekah begini dapat mobil. Siapa yang dapat sedekah satu mobil, dapat 700 mobil di akhirat ini bahasa pencari dunia. Kalau bahasa orang yang cari akhirat itu dia selalu mengingatkan akan keikhlasan. Betul, di belakang sedekah itu banyak manfaatnya, termasuk manfaat dunia. Termasuk manfaat dunia. Orang bersedekah bisa dimudahkan, bisa diberi kesembuhan, dilancarkan, tapi dia harus hadirkan niat asalnya sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu taala. Di akhir masa haid, biasanya cairan keluar sedikit sedikit. Jika di pertengahan waktu... Jika di pertengahan waktu asar, keluar plek. Lalu setelahnya tidak keluar apa-apa. Dan, dan, da, dan tanda putihnya baru keluar setelah maghrib. Terhitung suci di waktu asar atau maghrib? Terhitungnya di waktu maghrib ya. Yang dihitung tanda putih itu. Kadang tidak keluar itu bukan menunjukkan berhenti, ya. tapi kalau dia sudah ada kebiasaan tanda putih, dia tunggu tanda putihnya keluar. sebab itu yang berjalan di tengah para perempuan sahabat, ya. dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taalaanha dan para sahabat. dari Imam Malik berkata saya bertanya kepada para perempuan tentang tanda putih itu dan mereka semua tahu tanda putih. Apakah boleh perempuan haid membaca Al-Quran dan memegang mushaf? Apakah doa yang dibaca ketika masuk bulan Ramadan? Doa yang dibaca ketika masuk bulan Ramadan saya sudah sebut tadi. Hah? Ada yang hafal tadi doanya? Angkat tangannya kalau ada yang hafal. Allahumma adekilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wajiwarin minas syaitan waridwanin minar rahman Mudah ya, coba diikuti. saya semuanya membaca Allahumma adekilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal-islam wajiwarin minas syaitan waridwanin minarrahman gimana mudah kan <laughs> baik itu doa ya yang diajarkan oleh yang dipelajari oleh para sahabat baik Adapun pun perempuan haid membaca Al-Quran dan memegang mushaf kalau membaca Al-Quran boleh saja bagi perempuan haid boleh saja dia baca dari hafalannya ada pemegang mushaf itu yang dibahas oleh banyak para ulama sebab mushaf itu diagungkan tapi sekarang ini yang paling mudahnya dia baca dari hp hp itu hp itu bukan mushaf ya hitungannya ya dia baca dari hp atau boleh dia pegang mushaf dia tapi dia pakai pelapis Ya kalau memang dia eh, misalnya guru-guru Al-Quran, guru, guru, guru Al-Quran Al kan dia selalu harus pegang mushafnya Atau dia selalu, dia murid misalnya harus merojah hafalan. Tapi dia pakai pelapis. Dan memegang langsung. Ya. Atau kalau tidak dia dengar pakai suara. Dia dengar pakai merotak. Ya Wallahu ta'ala Bagaimana hukum ceramah takziah di keluarga ikhwan yang masih awal dengan tujuan takziah dan mengingatkan kemungkaran yang biasa terjadi dan pertimbangan bahwa orang lain yang ngisi maka akan besar kerusakannya juga. Bagaimanapun tetap akan terjadi takziah apa hukumnya? Bersama begini, takziah itu adalah membesarkan hati orang yang tertimpa musibah. Ada orang yang kena musibah atau saudara kita dia kena musibah kita hibur hatinya kita besarkan hatinya seakan-akan kita sependeritaan dengannya kita rasakan apa yang dia rasakan kita buat dia bergembira kita beri hadiah kita beri makanan kalau dia perlu makan dan kadang orang-orang di masa-masa seperti itu dia sulit beraktivitas diberikan apa yang merupakan kelapangannya itu asalnya takziah seperti itu. tiba manusia dia rubah takziah di masa sekarang. Akhirnya takziah itu orang yang kena musibah yang melakukan itu semua. Akhirnya terbalik judulnya tadinya harusnya menghibur apa namanya uh, menghibur duka, melebur lara. Eh, ini berubah menjadi musibah di atas musibah kan bagus juga kalau berubah judul kan, ya. nah ini yang banyak terjadi di tengah, kadang terjadi di tengah masyarakat, ya kalau misalnya sudah terjadi acara itu, kita datang memberi nasihat, memberi arah yang baik dari arah itu, maka kalau dihadiri kadang-kadang itu nggak ada masalah, ya itu difatwakan oleh guru kami, Sheikh Mukbil Rahimahullahu Ta'ala, pada kebiasaan orang yang aman itu, tapi kebiasaan masih mereka masih bagus, kalau ada keluarganya yang meninggal, itu orang keluarganya lain datang. Mereka bikin kema-kema tercatakan tidak. Tapi seorang itu harus pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala Terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, kami mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, skripsi. Nah, hanya satu bulan selama Ramadan, kami tinggalkan dulu tugas tersebut atau fokus beribadah seperti sholat dan lain-lain. Atau bisa juga menyusun tugas tersebut dianggap sebagai ibadah. Kalau dia ada kebiasaan yang mubah pun, dan itu bisa melalaikannya dari hal yang lebih afdhan, bagusnya dia undur, kalau bisa dia undur di waktu lain. Tapi ini Ramadan kesempatan belum tentu berulang. Jangan selalu menyangka bahwa ini Ramadan kan masih ada Ramadan berikutnya. Siapa yang tahu bahwa kita bisa dapat Ramadan yang akan datang lagi. Tidak ada yang menjamin untuk hal itu. Ajal itu bukan di tangan kita. Tidak ada yang tahu ajalnya kapan datang menjemput. Iya. Jadi sepanjang dia bisa undur di waktu lain. Dia undur di waktu lain. Dia sibukkan dirinya dengan hal yang seharusnya dilakukan di bulan Ramadan kecuali kalau tidak bisa dia undur ya maka dia berniat-niat yang baik saya dia cari niat-niat yang baik supaya bisa apa namanya menjadikan sebagian amalannya bernilai ibadah Apakah termasuk dengki yang Ustadz maksudkan apabila seorang cemburu kepada seorang teman kantornya yang menerima jasa lebih banyak, lebih tinggi darinya. Padahal dirinya lebih banyak kerjanya dan lebih berat tanggung jawabnya. Nah itu kadang kalau dibilang dia berbicara tentang haknya, maka harusnya dia melihat di sudut dirinya saja. Jangan dia lihat ke sudut orang lain memperbandingkan. Sebab kalau sudah memperbandingkan, itu sering banyak masalah untuk kita. Kadang kita, oh saya mau ambil hak saya. Tapi sudah memperbandingkan, kadang ada masalah di hati kita terhadap orang lain. Dan itu kadang celah celah tidak bisa kita jamin, kita selamat di situ. Tapi cara mengobatinya, lihat kepada diri kita sendiri saja. Kalau memang dia perlu menata, atau perlu dia minta haknya, dia minta haknya, enggak ada masalah. Tapi tidak usah dia perbandingkan dengan orang lain. Agar supaya dia selamat, agar supaya dia selamat dari hal-hal yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang lainnya, kadang seseorang itu, pada sebagian haknya dia memaafkan, banyak menggampangkan, dan lebih banyak memohon kepada Allah, itu kadang bisa menjadi sebab dia dimudahkan pada hal yang lebih besar daripada itu. Pada hal yang lebih besar daripada itu. Iya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta ala ala. Dalam bulan Ramadan banyak kaum muslim yang menargetkan menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Pertanyaan mana yang lebih afdahl? Banyak menghatamkan Al-Quran atau cukup satu kali khatam? Yang penting kualitasnya baik. Sebenarnya yang dimaksudkan dua-duanya, banyak khatam dan kualitasnya baik. Dimaksudkan dua-duanya. Ya. tapi menghutamkan itu, itu sunnah dari masa nabi berjalan di tengah para sahabat dan seterusnya tapi mereka itu orang yang memperhatikan kualitas juga sebab kuantitas di kalangan para ulama dan kalangan sahabat dan setelahnya itu tidak terlalu mereka pikirkan kualitas yang selalu mereka perhitungkan tapi jangan juga karena wah oh ini saya memperhatikan kualitas dia baca pelan-pelan, dia berhenti setelah ayat dia baca tafsirnya dan seterusnya akhirnya tidak khatam ramadan akhirnya nggak benar ya dia harus juga mengkhatamkan iya imam Syafi'i kalau masuk ke ramadan beliau khatam 60 kali sebagian ulama ada yang khatam 30 kali Ustman ibnu Affan radhiyallahu pernah sholat malam dalam satu rakaat khatam 30 juz. Iya. Khatam 30 juz. Nah, itu ada orang-orang yang, tapi itu tergantung kekuatan dan kemampuan. Sebab mereka ini bukan sekedar membaca saja. Mereka baca sambil paham makna. Menghayati. Tapi nah, begitulah ketika seorang itu semakin ahli, terkait dengan Al-Quran semakin akrab, semakin menguasai, biasanya dia lebih cepat juga. Iya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya wallahu taala. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini insyaallah taala kita sambung nanti setelah sholat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyradza lillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh.